Halo guys, balik lagi dengan aku Muhammad Sarif. Jadi di video kali ini aku akan bewan sama si bocil. Bocil sok keras ya, guys. Uh, jadi nih, cerita ini ada ipar, ada bukan ipar sih ada ya cewek aku, ponaan-ponaan, ponaan cewek aku, masih kecil umur tiga tahun eh ya kan. Nantang gitu ngajak bewan. Ya udahlah ya. Tutup, tutup. Apa ini? Tutup. Nampak gitu ada coklat eh ya kan. <laughs> Oke lah guys kita akan bewan sama si bocil nih eh hey, bocil apa? udah yuk bewan noob nope. udah yuk gak ande main login diskot login diskot sabar diskotnya lagi indah download lagi eh bocil noob nope, bocil noob nope. gak ande main gak ada main bocil Eh, tapi bohong jadi <tik>. <tik> eh <incarcer> mana ya udah kalah berapa kali nggak mau ngaku gitu eh hey. bapakmu itu. <laughs> <laughs> <laughs> maju kali kau, ada-ada jeting kau hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha Sabar, login Discord. noob gak nih main, login Discord. Kau uh, uh, uh, udah udah jago kali, ngajak ngajak Baywan. Ngajak aku. Pandai main nggak? Pandai. FF sangat pandai. Baywan pandai. Maafkan pandai. Siap semuanya. <laughs> Oke okay, guys, di kita buat. Ya. Ini kita buat ininya ya. Apa namanya Baywan ya? Kita buat roomnya ya. Oke, sabar ya. Sabar. Oh, Udah siap, ya. Udah siap. Terima kekalahan, bocil. Kekalahan, kata. Pak, nanti. Pa <laughs> Apa? Na ya, sabar, sabar. Sabar, ya. Lagi dibuat nih. Slow lah, goyang kali. Kalem. Oke, oke. Okay, kita mulai ya, <h Goddess> guys. Kita mulai ya, guys. Oke. Oke. Inilah saat-saatnya, bocil nerima kekalahan, ya, Slow, guys. Bagus ya. Ini kayaknya udah udah nggak ada bedanya lagi ya, sama. Udah udah aman ya, guys ya. Oke, bocil. Bocil lu bocil nup, tak pandai main. Ayo, oh, ayo. Ready, Mana bocil? Aku lagi lagi sini nih, Mana bocil? di sini lo mana tempat biasa, <tuk> tempat, biasa. <tuk> <tuk> Inilah, ini. tempat biasa mana oh ini taik lo ya mana mana bocil mana ya <tuk> Mana bocil? Mana? Kali? Sakit apa Bukan masalah itu bocil. Eh? Ah, sakit gak? <laughs> Dia, aku rapi. Ah. <laughs> bocil, bocil. Tak pandai, no, okay, okay, okay. uh, pandai main bocil. Oke oke oke. kau nih nggak masih nggak pandai main bocil. Ayo, bisa. Bocil noob tak pandai main cacat noob Cacat apanya Di mana di mana no, sekarang? Bocil sekarang di mana bocil? Ini sini. mana? ini aku. mana? ini aku. iya kok di mana ini aku ini aku paling lah. ya ini. oh ini. larvan. mana? topot. ini sakit nih. eh sakit! Aneh. Eh, kalau Hahaha. Pampus. Eh, apa yang kita kan ini? Eh, eh, eh. Bentar, bentar. <laughs> apa ini kita kan tekan ada-ada aja lo? Ani Bocil, bocil. Tepanik, paniknya aku. Tetap aja kau tunuk bocil. Loop, nope. Ayo bilang ada loop. Iya, eh. Coba kita balik. Oke. Coba ini kepala kepala ibn sekarang udah botak ini, jadi udah agak lumayan gitu. Kepala Ip udah botak agak lumayan. Okay, kayaknya aku dapet nih aku udah nih pecah oh, nah. <tuk> mana ada, sini, ada, sini. Ada, ya ada di sini oh, jangan, <tuk> ada di ma oh. <tuk> uh. <tuk> uh, mana ada di sini jangan please itu orang oh ah, Hai mana eh nggak kena nggak kena ya, nggak kena <laughs> nggak kena nggak kena ha ha kok minta mainin kok minta mainin eh eh eh eh noob noob nggak enggak main nuup Noob, tak banding main Oh, ala noob Noob Haa <laughs> ah. Tembaklah, Ku kasih poin ini bocil Oh Ah, Haa oh. <laughs> ah, guys Kita menang guys Sama bocil langsung okay, guys Bocil so gede, Tepat di main Noob guys Oke okay, okay. uh, Kita Pakai okay. Oh pakai okay. Si merajuk pula dia kalah okay. bawa. Halo Halo Bocil Bocil Bocil Gimana Bocil Bocil. Bocil. Oh ini. Ah. Poin lah, poin lah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. ah. Eh, eh, eh, eh, eh gak kena, gak kena. Eh. Eh, gak kena. Mana? Ah. ah. <gess> Kita kasih napas ya, guys sama bocil lump, tapi naikkan guys ya. Oh, no. Oke okay, guys, uh, kayak kayak okay, mana guys kita kita seriusin atau gimana nih guys? Uh, uh, bocil nih, <laughs> jadi bocil-bocil sekarang nih. Ya uh, kayak ginilah konsepnya ya. Kenapa Free Fire dibilang game bocil ya kayak gini? Umur 4 tahun, umur 3 tahun, guys, belum empat tahun gitu. Udah udah main Free Fire ibaratnya udah pandai jalan dan pandai nembak gitu. Ah. Uh. Uh. panik dia. Uh. <laughs> uh. uh. Mana bocil? Ayo sini sini. Sini sini. Sini sini sini eh eh ana ana eh <laughs> ana eh ana eh ana oh ini oh. Hey, bocil. ah eh bosil ah kalah dong oke lah okay, guys kekes sampai sini aja mau ndare aku kon kawan kita sekarang ini bakal kita serius, ya, kawan-kawan. Dah, agak-agak nih. Halo, mana suara si bocil? Beracun, ya? Beracun, malah. Si. Halo, halo. Ah, uh. dua kali copet, kan mana ada copot? Orang itu, orang itu, orang itu prank kok sengaja kok aib. Orang ecek-ecek aja kok. Hmm. aib dari tadi hilang suaranya, aib nggak ada makanya ini baru ada mualah padahal tadi dia udah merepet apa kata ya apa-apa nggak kan jadi ah. bocil noob main. ah nggak kena nggak kena eh ah. eh eh teman di main kau bocil teman di main kau hei ah udah ah udah. mana kau bocil Oh. Ah. Oh. Oh. Oh. Ah. Turun dia. Turun. Ah. Ayo guys. Lagi guys. malah emot emot. Cuma mana? Eh, hey, hey, jangkut! JANGKUT! macam. Ah, Aduh, <tuk> <tuk> <tuk> ah, Oke, okay. <laughs> okay, guys, keke okay, okay, yeah. ya, ya udahlah cukup lah ini, one -one, Ah, kali-kali ini kita langsung lah, ya kita gaskan, kita riba dengan. gimana ya sebenarnya lawan bocil ini gampang kali, karena lemah, nggak pandai main. sana ya? Kira okay lah ya, cukup lah ya. Poinnya, poinnya cuk, cill, poinnya cukup ya chill. Nop Ait Oi. Kok ilang-ilang suaranya eh, Cukupin mengin Malai Cukup lah, ya. Cukup, lah ya. Cukup, lah ya. Cukup lah ya Cukup lah ya Cukup lah ya Cukup lah ya Cukup lah ya Cukup lah ya Sampai situ aja tadi poinnya ya Tiga aja bocil ya bocilnya. Tiga ya Biar senang hati kau nih Kita mana Gak, gak gak gak udah udah males oh, sama orang noob nggak enak mainnya nggak pandai main ya. males-males sama orang noob nggak pandai kalau nggak pandai main gitu nggak enak rasanya kayak gimana ya, gampang kali gitu lo pening aduh eh dia yang sepenuhnya mbak nangis ah mana Cil udah ya udah ya udah ya udah ya udah ya udah ya <laughs> udah ya udah ya Calm ya kalem ya kalem ya kita kasih poin lagi ya guys apa lagi, ya, guys? Apa lagi yang mau diganti Ada. kalau orang noob emang kayak gitu ya kalau orang noob emang kayak gitu ada jelasnya pakai WM pakai WM adek oke, okay, AWM juga ini double AWM oke, okay, double juga hmm. ayy, kita nggak ngikutin ayy apa <laughs> <Ikutin>. tuh? agak-agak <laughs> ya guys ya noob nggak panggil main, oh, ala noob noob no salah noob nggak panggil main noob ah. Ah. tembaklah, tembaklah tembaklah Aku di sini, aku di sini, eh, gak kena, eh, eh, mana, eh, eh, gak kena, gak kena, ya, yeah. ah, bandal kali, pantatnya bandal kali, pantatnya, ngasak kali, Bandal kali, ah, eh, sakit, sakit, sakit, sakit, sakit, ecek eh, tadi aib, tadi aib, ecek cec, loh, iya, kenapa, ngeleng, udah. Udah, pak, Ya. Ini lo, Ya, Eh, apa di sini? ah, iya, uh. eh, gimana? Tumbuk-tumbuk kita nih. Tumbuk-tumbuk? Oke. Okay. Mana, nggak bisa meneramannya. Satu, dua, tiga. Agak-agak. <laughs> Langsung pecah kepala ya guys. Oh, ala noob tak pandai main. Tak pandai main. Noob, noob. Udah ya, udah ya. Ini ay udah pakai tangan, pakai senjata. Oke, oke, oke. Oke. Dimain. Oke, oke. Apa itu kostan tadi seru. Ayo kita Ayo, ayo. Main kita oke. Enggak pandai main. Biasa. Kalau nope. kalau kayak gini, kalau kayak gini model mainnya uh, mana ya, lawan rapi aja lah. Lawan rapi, <laughs> lawan rapi adek kalah juga itu, ada yang main males. Saib mana-mana, ayo pakai tangan ini. <tuk> iya, ini senjata dilepasnya. Udah mana, adik mana, adik mana? deh, bocil, oke, oke, oke, bocil oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, lah oke, oke, oke, Ya, kena. Iya. ini, ini? Ah. Apa cerita? hahaha <laughs> Ini kayak ada, guys. Kita bunuh atau ke mana ini? Bunuh lah ya. Lung. Ah, kayak mana? Udah kalah. Jago nggak, Aib? Aib jago nggak? Ya, tapi ada yang pipi tadi. Alah, udahlah. Kalau kalah, ngaku aja kalah. Itu aja sekarang. Kalah yang pipi tadi. Sekarang aku nggak kalah. Oh, ada ngaku, adek ngaku. Ah! <laughs> Oke, okay, guys. Coba bilang Aib jago. Bilang. Nah, eh citar citar citar ada aja tuh eh hey, hey. noob nope. oke okay lah kawan-kawan ya Kayak kayaknya karena aku yang menang aku juga yang dapat Diamond dari aku sendiri <laughs> kan nggak mungkin kan bocil tiga tahun ya. guys dari mana duitnya gitu gitu maaf ya kan oke okay lah kawan-kawan ya semoga kalian terhibur. segini adalah konten dari aku uh, jangan lupa seperti biasa di sube di-like di-share kalau kalian enjoy kan, kan. oke okay, mantap ya aku mau cari jumpa minum diri dulu kan, kan assalamualaikum bye bye gimana betulan pigi dia nggak <laughs> gitu konsepnya bocil aku lagi open lagi closing loh asaga cemana malah dia pulang keluar guys jadi tadi kan aku udah closing gitu kan ini adalah ending dari semuanya ya <laughs> pt kok ya ini aku infid ya ini aku infid ya nih Lenteng tengoklah nih kelain tengoklah reaksinya ya Halo kenapa keluar kenapa sih kenapa kenapa, si? kenapa kok keluar adik-adik noob tak ada main noob hahaha <tok> kayak gila ya guys ya dia beracun guys ntar ya ntar ya ntar ya aduh aduh Kayak gini main sama dia tuh kayak gini malesnya aku. Dia itu kalau udah kalah tak terima. Eh bocil. Enggak oh. oh, mau aku kata. <laughs> ya tareh. <Bentar> ya. <laughs> Kamu jangan, data aja dulu mati lah nih. Nah, deh. Halo. Apa? Kok kok marajo? Kan kalau udah kalah ngaku kalah bukan marah. Masa. Tapi ngapain? Aku. Ya Aipo ngomong Aipo ngomong Jangan keluar dulu Gak mau Gak mau <laughs> Tadah Tadah Tadah <laughs> Jadi di mana, nih guys Halo Hei Halo Halo Mau diamon gak? Mau diamon gak? Enggak Mau diamon gak? nggak mau sekarang gini adek kenapa kok mak? maju kali dipikir aku bohong cuk halo <tuk> jangan <tuk> jangan keluar-keluar lah jangan merajuk udah ya udah kenapa ya jangan merajuk kalau udah kalah-kalah aja loh udah tapi ngapain, ngapain lagi ya Aib ngajak adek Aib mau bewan ah. Sekarang ayo. Yo udah yo nanti kalah nangis. Enggak, udah, udah yuk Udah yuk udah kalah nangis nuk nanti. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Halo. Ah. Eh, jalan kayak gitu deh. Kan kalau namanya bewan kalau kalah ya ampun peninggal aku ya ampun halo ibu si bu hahaha ternyata ya kok langsung Yo, ibu kasih diamon ini serius mau enggak enggak <susuk> lau ayo sedang Ay nangis anjir hahaha nangis cu Halo. Ah. udahlah jangan nangis lah kalau kalah-kalah aja gitu loh Daudah, ngapain, like. ya maksudnya kan Daudah, ma ngapain. Aib mau bilang sama adik Aib jago atau enggak ah. jago atau enggak adik adik jujur adik jujur adik noob atau enggak ah. noob kan Udah noob, gak pandai main, cacat, cheater Gak pandai nembak Pandai nembak ya Gak pandai, noob, gak pandai main, cheater bisa juga, bisa juga. Noob, gak pandai main, cheater Kalah, udah kalah, gak terima kalah, merajuk Noob Eh, noob Noob hmm. Oke okay lah kon-kon ya. Kay Kayak si noob ini, si si bocil ini nggak pandai main ini cacat ini. Udah udah nggak bisa berkata apa-apa lagi ya guys, karya dia udah ngaku dia kalah dan dia ngaku dia noob dan tak pandai main ya guys ya. Oke okay, kon ya. Salam burik. Dadah. Udah, keluar aku. <laughs> ah, sakit perutku, <laughs> Bocil. Astaga, ada, ada aja lo Dalam ada kayak gitu ada yang kayak gitu bocil ya. Ih, pening kali aku. Lah ya udahlah guys ya, dadah. Dadah dadah, -dadah, -dadah, -dadah tadi nggak kelar-kelar. Bye bye.